Mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah, Statistika. Dengan saya, Tausi Sigi Apakah beranda hari ini? Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya. Karena kalau Anda semangat, maka saya yakin Anda bisa memahami penjelasan materi kuliah kita melalui video ini. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar apa itu statistika, apa itu statistik, dan beberapa konsep dasar dalam ilmu statistika. Pada hari ini, kita akan meneruskan materi kuliah kita dengan belajar metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini menjadi suatu pengetahuan penting Anda pahami, karena dengan Anda memahami bagaimana cara mengolek data, saya percaya Anda bisa akan mengelola atau menganalisis data yang Anda kolek sendiri. Bagaimana penjelasan materi penggulahan kita hari ini? Silahkan narasi simak videonya dari awal sampai dengan selesai. Saudara, pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah mengetahui bahwa ilmu statistika itu merupakan ilmu bagaimana mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, sampai pada menginterpretasikan data agar data bisa memberikan informasi yang berarti kepada si pembaca data. Berarti bahwa yang menjadi core dari pembahasan di dalam ilmu statistika adalah data. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana mengumpulkan data atau how to collect data. E, kalau kita lihat dari jenis data minggu lalu, bahwa menurut sumbernya data dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Tapi pada praktiknya dalam penelitian jenis data yang kita gunakan adalah hanya dua yaitu data primer dan data sekunder. Secara definisi data primer ini dapat kita katakan merupakan data yang kita ambil atau yang kita koleh langsung dari sumber datanya. Jadi misalnya kata kita misalnya sebagai seorang peneliti kemudian kita terjun langsung ke lapangan untuk mengolek data, mengumpulkan data dari objek penelitian kita, maka data yang kita kumpulkan itu disebut dengan data primer. Tidak melalui pihak lain. Nah, Sedangkan metode yang kita boleh gunakan untuk mengumpulkan data primer ini bisa dengan metode yang pertama menggunakan angket atau Kushner atau bisa juga dengan metode wawancara atau bisa juga dengan wawancara mendalam atau interview dan bisa juga dalam metode focus group discussion atau FGD. Lalu apa metode yang tepat kita akan gunakan? Ini bergantung kepada jenis data atau apa data yang harus kita kumpulkan bagaimana kualitasnya dan sebagainya nah jadi inilah beberapa metode yang uh, boleh kita pakai sebagai seorang peneliti dalam mengumpulkan data data primer. kita mulai pada yang metode yang pertama metode angket atau metode kuesioner. nah secara definisi angket atau kuesioner adalah merupakan alat atau instrumen pengumpulan data di mana kita mengajukan daftar pertanyaan kepada si responden. nah responden ini disebut dengan informan atau sumber atau uh, ya sumber data yang kita akan gali. Jadi si responden kita, kita berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk daftar pertanyaan atau dalam bentuk kuesioner. nah ini yang disebut dengan metode pengumpulan data dan menggunakan metode angket atau metode kuesioner. Nah, berbicara tentang angket atau kuesioner ada beberapa bagian yang harus kita ketahui dalam menyusun atau dalam sebuah angket. Sehingga ketika kita nanti menyusun angket atau kuesioner kita harus mampu memahaminya. Apa saja bagian itu? Yang pertama adalah identifikasi data. Nah, di dalam identifikasi data ini, kita harus memberikan yang pertama identitas responden kita. Jadi kita harus menuliskan identitas respondennya misalnya namanya siapa, jenis kelaminnya, umurnya berapa, pekerjaannya, alamatnya, dan beberapa informasi yang lain yang kita butuhkan dalam uh, data atau dalam penelitian yang, yang kita lakukan. Kemudian kita juga perlu mencantumkan kapan posyodat itu diisi. Kemudian nama penyebar angketnya, kalau misalnya kita menggunakan tenaga surveyor, kemudian kita juga bisa memberikan kode kode tertentu kepada angket atau pada angket yang kita susun. Supaya apa? Supaya kita bisa mengklasifikasikan kira kira angket ini untuk siapa, siapa yang menjadi objeknya, dan siapa yang menjadi narasumber atau responden yang tepat. Kemudian bagian yang kedua dalam sebuah kuesioner adalah permohonan kerjasama. Ini jangan harus jangan dilupakan ini karena. Anda harus meminta permohonan kepada si responden ya agar dia bersedia untuk menjawab setiap pertanyaan yang kita ajukan di questionnaire yang kita susun. Nah, dengan memohon kepada si responden agar dia bersedia menjawab setiap pertanyaan ini, kita harus tuliskan di sebuah atau di lembaran atas atau di bagian atas sebuah questionnaire. Nah, di dalam baik eh, permohonan sama ini juga kita harus menuliskan apa tujuan dan maksud penelitian yang kita lakukan supaya responden tidak terlalu menutup diri untuk memberikan data atau informasi kepada si pencari data. Kemudian di dalam kuesioner juga harus kita memberikan petunjuk pengisiannya, bagaimana cara menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, apakah akan silang atau dibulatin, atau bagaimana metode yang, yang tepat yang sebaiknya digunakan oleh si responden untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu. Lalu di dalam questionnaire tentu inti uh, inti dari questionnaire itu adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan kita ajukan kepada si responden. Ya, jadi uh, informasi apa yang kita butuhkan kita uh, tanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada si responden. Di mana pertanyaannya ini bisa dalam bentuk pertanyaan yang terbuka atau tertutup, ya, atau bisa juga dalam bentuk bentuk-bentuk uh, uh, yang lain kira-kira begitu. Dan bagian yang terakhir adalah klasifikasi data. Oke. Okay. Setelah kita pahami bagaimana atau apa bentuk-bentuk yang ada dalam sebuah atau bagian-bagian dalam sebuah kuesioner, maka sekarang kita lihat apa tahapan yang harus kita lalui untuk menyusun sebuah kuesioner, Sehingga kuesioner yang kita akan gunakan adalah merupakan kuesioner yang baik. Nah, apa tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah tahapan persiapan. Yang kedua, penetapan isi pertanyaan. Kemudian penetapan tipe pertanyaan. Lalu penyusunan kalimat yang akan kita tanyakan kepada si responden. Kemudian pengurutan pertanyaan mana pertanyaan yang lebih utama, prioritas, mana yang tidak prioritas. Kemudian kita melakukan uji pendahuluan melalui uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian perbaikan-perbaikan kuesioner -perbaikan yang kita susun. Nah, inilah beberapa tahapan yang harus kita pahami dalam menyusun sebuah kuesioner. Sekarang kita lihat tahapan yang pertama dalam penyusunan questionnaire adalah persiapan. Nah maksudnya di sini adalah sebagai peneliti sebelum kita menyusun questionnaire kita harus memberikan atau menetapkan terlebih dahulu tujuan penelitian yang kita lakukan. Apa tujuannya? Nah tentu biasanya ini dimuat dalam proposal yang disusun. Kemudian apa variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini? Apa skala ukuran data yang kita gunakan? Apakah skala nominal, ordinal, interval, atau rasio seperti yang kita bicarakan hingga lalu? Kemudian, apa indikator variabel penelitiannya? Misalnya, kalau variabelnya adalah tinggi badan, lalu apa indikator yang kita pakai? Atau misalnya, variabel variabelnya adalah tingkat kesejahteraan. Apa indikator yang kita pakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat? Gitu. Ini harus kita tetapkan di awal atau di tahap persiapan penyusunan fungsional. Kemudian tahap yang kedua adalah penetapan isi pertanyaan. Nah pada bagian ini tentu kita harus memiliki kemampuan untuk menyusun kalimat-kalimat yang tepat yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan si responden untuk menjawab kuesioner yang kita susun. Karena barangkali nanti responden ini tidak bisa memahami arti pertanyaan yang kita ajukan. Sehingga ya bisa jadi si responden enggan atau malas dan tidak mau untuk mengisi kuesioner yang kita susun. Sehingga isi pertanyaan yang kita harus susun dalam sebuah kuesioner ini harus harus kita pahami Harus kita desain sedemikian rupa agar sesuai dengan uh, kondisi atau uh, kemampuan dan kemauan si responden yang kita tuju. Nah ada beberapa tipe pertanyaan yang harus kita ketahui dalam menyusun sebuah kuesioner. Yang pertama tipe pertanyaan adalah pertanyaan yang terbuka Jadi pertanyaan terbuka ini artinya kita mengajukan pertanyaan kepada si responden maka responden akan memberikan jawaban dalam bentuk narasi tertentu tanpa ada pembatasan-pembatasan. Nah, misalnya contohnya begini, apa tanggapan saudara terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI? Katakan, ini pertanyaannya. Maka responden akan menjawab dengan narasi-narasi tertentu bagaimana pelayanan yang didapatkan atau rasakan dari pelayanan yang diberikan oleh BRI. Nah, ini namanya adalah pertanyaan yang terbuka. Ada pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang tertutup. Nah, artinya bahwa pertanyaan kita desain dengan pilihan jawaban yang kita tetapkan. Jadi, si responden hanya menjawab pilihan jawaban yang sudah kita tetapkan. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bank BRI? Jadi, jawaban yang kita berikan kepada si responden adalah yang pertama, sangat tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Netral, memuaskan, atau sangat memuaskan. Jadi, responden tinggal memilih jawaban yang apa yang dia kendaki atau yang sesuai dengan apa yang dirasakannya ketika dia menerima layanan dari uh, Bank BRI. Nah, ini yang disebut dengan tipe pertanyaan yang tertutup. Kemudian ada juga bentuk atau tipe pertanyaan yang campuran. Jadi di dalam tipe pertanyaan campuran ini kita memberikan pilihan jawaban, lalu kemudian memberikan kemungkinan kepada responden memberikan jawaban yang lain yang tidak tersedia pada pilihan yang ada. Misalnya kita tanyakan kepada responden, apa jenis tabungan yang saudara gunakan di bank BRI? Misalnya jawabannya adalah simpedes, berita maaf, berita maaf bisnis, tetapi sebenarnya ada berapa bentuk produk yang lain yang ditawarkan oleh Bank BRI yang tidak kita muatkan di sini. Nah inilah yang kita berikan pilihan kepada responden untuk menjawab kalau misalnya ada produk Bank BRI yang lain yang tidak dimuat dalam uh, daftar pertanyaan ya jawaban yang ada ini. Lalu kita berikan kemungkinan kepada responden untuk memilih apa jawaban atau apa layanan yang lain yang digunakan atau yang dinikmati dari uh, Bank BRI di sini kemudian ada juga bentuk pertanyaan yang disebut dengan uh, tipenya adalah tipe dikotomi jadi di dalam tipe dikotomi ini jawaban yang kita berikan kepada responden hanya terdiri dari dua opsi misalnya ya tidak gitu 1, 2, dan seterusnya nah, jadi ini yang disebut dengan tipe pertanyaan yang uh, dikotomi misalnya pertanyaan begini apakah saudara mengenal bentuk layanan yang ditawarkan oleh bank BRI? jadi kalau misalnya ini kita tanyakan jawabannya adalah ya kalau ya tidak kalau tidak Jadi kalau itu pertanyaannya sebuah pertanyaan yang bentuknya dikotong Kadangkala -kadang dalam sebuah ya Urutan pertanyaan yang diajukan oleh si peneliti Tidak terurut sesuai dengan uh, keinginan si responden Nah jadi pada bagian ini kita harus memahami Apa urutan pertanyaan yang harus kita sajikan kepada si responden Yang pertama dalam menyajikan pertanyaan Kita harus menggunakan pertanyaan pembuka yang sederhana dan menarik Supaya responden tidak membosankan. Kalau kita dahului pertanyaan yang sulit dipahami atau sulit dijawab oleh responden, maka ini akan mempengaruhi jawaban-jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi oleh karena itu, maka ketika kita menyusun sebuah kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itu terlebih dahulu kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan uh, dimengerti oleh si responden. Yang kedua, dahulu pertanyaan yang sifatnya umum, tidak terlalu spesifik dulu. Jadi hal yang umum misalnya saja apakah Anda mengerti pelayanan atau mengenal BRI, dan BRI misalnya. Jadi jawabanlah ya atau tidak, ini kan jawabannya adalah berupa atau pertanyaan merupakan pertanyaan yang umum. Tidak terlalu menguras energi si responden untuk menjawabnya. Nah oleh karena itu, ya harus kita dahulukan pertanyaan-pertanyaan bersifat umum seperti ini. Kemudian, letakkan pertanyaan yang sulit dan kurang menarik pada pertanyaan terakhir. Ya Tujuan adalah agar uh, uh, psikologi si responden ini tidak terganggu ketika didahului dengan pertanyaan yang sulit dijawab oleh si responden. Tetapi kalau misalnya diletakkan di akhir pun itu tidak dijawab. Minimal, kita sudah mendapatkan data di awalnya. Tetapi kalau misalnya di awal kita letakkan, Kemudian akan menutup si responden menjawabnya, maka semua pertanyaan ini tidak akan terjawab karena kita sudah meletakkan pertanyaan yang sulit di awal. Pertanyaan itu di daftar pertanyaan yang pertama. Lalu, kemudian kita langsung kalimat dengan urutan yang logis, jadi tidak loncat-loncat, kemudian tidak menyudutkan si responden, lalu tidak mengarahkan jawaban si responden, dan lain sebagainya. Jadi, intinya bahwa dalam menyusun sebuah kuesioner penelitian, kita harus mampu menyusunnya semenarik mungkin kepada si responden agar si responden mampu dan mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Ya. Saudara, setelah kita menyusun sebuah kuesioner agar ini menjadi sebuah instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kita harus melakukan pengujian instrumen terlebih dahulu. Artinya, kuesioner yang kita susun kita harus melakukan uji coba kepada responden. Nah ini kecuali kalau misalnya kuesioner yang kita gunakan adalah kuesioner yang sudah diuji coba oleh para ahli atau misalnya lembaga-lembaga surveyor misalnya yang memang kita yakin bahwa instrumen ini adalah merupakan instrumen yang valid dan reliable Nah berbicara tentang uji atau pengujian instrumen maka ada alat uji yang kita gunakan untuk menguji atau uji pendahuluan sebuah kuesioner yaitu disebut dengan uji validitas dan uji reliabilitas di dalam uji validitas ini kita akan mengukur kesahihan instrumen, sah atau tidak. Kemudian kalau uji realitas ini lah mengukur apakah terdapat tingkat kekonsistenan dalam instrumen yang kita susun. Lalu dari hasil pengujian ini tentu akan ada banyak catatan-catatan para uh, apa kush, uh, responden yang kita jadikan sebagai uji coba kuesioner kita, biasanya responden yang kita jadikan sebagai alat uji coba adalah para ahli yang memahami tentang kondisi uh, objek penelitian yang kita lakukan sehingga mereka akan memberikan masukan, kritikan dan kemudian kita akan melakukan perbaikan-perbaikan pada kuesioner yang kita susun jadi kuesioner yang kita hasilkan tidak sekali jadi, artinya setelah kita susun kita harus dicoba baru kemudian kalau dia valid dan reliable baru kita gunakan untuk penelitian yang kita lakukan Oke. nah ada lembaga-lembaga yang sebenarnya juga sudah menyusun uh, kursioner-kursioner dalam mengumpulkan data seperti kalau di Indonesia adalah badan Pusat statistik atau BPS jadi kalau saudara ingin mengakses beberapa pertanyaan-pertanyaan atau beberapa kursioner-kursioner yang sudah disusun oleh BPS Anda bisa mengunjungi laman ini ya atau di laman sirusa.bps.go.id Silakan nanti di Cek seperti apa bentuk prisionernya. Boleh Anda gunakan untuk penelitian Anda ke depan? Boleh bergantung kepada apakah data yang Anda cari ini tersedia terakomodir dalam instrumen yang telah disusun oleh lembaga tersebut. Setelah kita memahami metode pengumpulan data yang pertama yaitu metode wawancara, maka sekarang kita lihat metode pengumpulan data yang kedua. Yeah, data primer adalah metode wawancara atau in-depth interview. Nah metode wawancara ini apa? Adalah merupakan metode pengumpulan data dengan cara kita mengajukan pertanyaan secara lisan kepada si responden. Tidak dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang kita susun seperti di questionnaire sebelumnya. Tetapi kita mengajukan pertanyaan di mana pertanyaan terlebih dahulu kita susun sebelumnya lalu Pertanyaan ini bisa berkembang beriringan dengan proses wawancara atau in interview yang kita lakukan kepada si responden kita. Dan kemudian responden kita akan menjawab meresponnya um, dengan secara lisan. Jadi antara pewawancara dengan si yang diwawancarai ya akan berlakukan interaksi tanya jawab melalui um, metode wawancara ini. Lalu bagaimana cara merekamnya? Maka kita sebagai seorang pewawancara untuk mendapatkan data dari si responden tentu kita tidak akan mudah atau bisa merangkum itu dalam bentuk catatan kita bisa merekam proses tanya jawab yang kita lakukan dalam bentuk video atau bisa bentuk dalam bentuk perekaman voice jadi ini beberapa alat yang boleh kita gunakan untuk uh, merekam proses wawancara atau in-depth interview yang kita lakukan kepada si responden nah berbicara tentang wawancara ada beberapa jenis-jenis wawancara yang harus kita kenal yang pertama adalah wawancara yang terstruktur yaitu adalah merupakan metode wawancara di mana pertanyaan dan alternatif jawaban yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi jawaban lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis. Ini umumnya metode wawancara yang terstruktur ini. Nah ada juga bentuk wawancara yang tidak terstruktur. Yang sifatnya adalah informal, lues, ya di mana nanti si responden akan menjawab ini dan kemudian uh, apa sih pewawancara akan bertanya di luar dari uh, pertanyaan yang telah disusun Jadi uh, proses tanya jawab akan berkembang Seringan dengan uh, proses tanya jawab yang dilakukan antara si pewawancara dengan si responden Metode pengumpulan data yang ketiga adalah metode FGD atau Focus Group Discussion Nah di dalam FGD ini kita mengumpulkan data dengan cara melakukan kalau atau mengundang para ahli ya atau para tokoh-tokoh yang memahami persoalan yang kita kaji dalam sebuah forum kecil yang misalnya ada beberapa 10 orang, 15 orang ya. Lalu kita undang mereka untuk membahas persoalan yang sedang kita kaji. Jadi dalam bentuk FGD ini kita akan melakukan tanya jawab atau uh, bentuk diskusi antara uh, para pewancara dengan para narasumber atau para responden yang kita kumpulkan. Nah perbedaannya dengan Indep Interview kalau misalnya FGD ya, respondennya tidak hanya satu orang tetapi bisa lebih dari satu orang Sedangkan kalau misalnya dia bentuk uh, wawancara atau Indep Interview si wawancara dan si narasumber, narasumber atau si responden adalah uh, hanya dua Ya, mereka tanya jawab timbal balik begitu Tetapi di dalam in-depth interview ini tidak demikian Jadi si narasi adalah lebih dari satu orang Sehingga mereka akan berdiskusi dan mengembangkan Narasi-narasi uh, yang terjadi dalam proses FGD tersebut Nah agar proses FGD ini terekam dengan baik Maka si peneliti juga harus menggunakan teknik ya, Untuk merekam proses FGD yang terjadi Misalnya dengan cara merekam voice Atau merekam menggunakan video sehingga dengan demikian si peneliti mendapatkan rekaman proses FGD yang kemudian bisa dinarasikan dalam bentuk transkrip proses wawancara yang terjadi atau proses diskusi dalam forum FGD. Setelah kita pahami apa itu FGD, nah sekarang kita lihat apa tujuan pelaksanaan FGD. Ini FGD ini sering atau umum dilakukan oleh para peneliti. Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai persoalan yang sedang terjadi yang sifatnya lokal dan spesifik. Ya, misalnya dalam sebuah daerah sedang dibahas tentang persoalan uh, potensi ekonomi misalnya sebuah daerah atau potensi PAD-nya, di mana uh, sifatnya ini hanya bersifat lokal sehingga para tokoh di lokal tersebut atau di wilayah tersebut diundang dalam bentuk forum atau FGD. Nah penyelesaian tentang masalah ini tentu bukan uh, si uh, pelaku wawancara itu ya tetapi adalah pihak lain yang akan menerima sumber informasi yang kita dapatkan melalui FGD ini. Apa manfaat dan adanya FGD adalah dengan FGD maka kita akan memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berbeda dengan metode wawancara, di mana kita harus menemui beberapa banyak pihak. Tentu ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena untuk menemui satu orang, tentu kita harus membutuhkan waktu yang mungkin penyesuaian waktu dan lain sebagainya. Tetapi dalam FGD, kita mengumpulkan beberapa orang dalam sebuah forum dan kita berdiskusi dalam sebuah forum FGD. Kemudian dalam FGD juga cocok untuk permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Kemudian efek ini dapat menumbuhkan peranan para perang memilih dari masyarakat yang diteliti sehingga saat peneliti memberikan rekomendasi akan mulai diterima oleh masyarakat karena dengan adanya efek ini akan ada masukan-masukan dari si narasumber kepada si peneliti yang kemudian peneliti akan merekomendasikan kepada si pengambil kebijakan. Saudara setelah kita memahami metode pengumpulan data, data primer ya dengan menggunakan metode questionnaire, metode in-depth interview, atau wawancara, atau metode FGD maka sekarang kita lihat bagaimana data sekunder nah secara definisi data sekunder ini merupakan data yang kita kumpulkan di mana tidak kita kumpulkan langsung dari sumber data tetapi melalui pihak lain, ya, misalnya lembaga-lembaga penyedia data jadi data kita himpun dari si penyedia data, kemudian si penyedia data mengumpulkan langsung dari lapangan. Ini disebut dengan data sekunder, yaitu data yang kita peroleh melalui pihak ketiga. Nah, metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data sekunder ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Yaitu, bisa secara manual kita langsung mengunjungi uh, si penyedia data, misalnya ke kantor BPS, ke kantor BI, atau ke kantor Bappenas, ya, ke kantor beberapa lembaga yang memang menyediakan data yang kita butuhkan, atau juga bisa dengan cara manual online, ya, misalnya kita menggunakan uh, beberapa sumber-sumber uh, yang tersedia secara online, saya melalui websitenya seperti BPS, kemudian seperti Bank Dunia dan berapa lembaga-lembaga yang memang uh, fungsinya adalah menyediakan data secara uh, apa? Secara historis. Nah, kalau kita lihat beberapa sumber data sekunder ini yang kita bisa kunjungi adalah seperti BPS. Ya, saat ini kita bisa mengumpulkan data dari BPS dengan mengunjungi websitenya di www. Uh, www.bps.go.id atau misalnya kita mengumpulkan data dari Bank Indonesia kita bisa mengunjungi lamannya bi.go.id atau dari OJK Otoritas Jasa Keuangan yaitu dari lamannya ojk.go.id atau misalnya dari uh, data Indonesia ya kemudian ada juga dari Bursa Efek Indonesia kita bisa mengunjungi laman ini ada juga dari World Bank ya kita bisa mengunjungi laman ini lalu ada ada juga dari IMF nah jadi ini beberapa lembaga-lembaga penyedia data yang bisa kita kunjungi secara daring uh, atau online ya. atau beberapa lembaga-lembaga lainnya yang memang bisa menyediakan data yang kita butuhkan tentu lembaga data yang kita atau lembaga ini uh, adalah merupakan lembaga yang dapat uh, di, di, di apa? Dipertanggungjawabkan artinya bahwa memang tujuannya atau meteorologi yang digunakan dalam pengumpulan data benar-benar valid dan deliver. Jadi inilah berapa sumber-sumber data yang bersifat atau data-data sekunder yang bisa kita gunakan.